Jangan itu di rumah, Lesti, bukan iya. Ada kabilah, kau tahu aja ya, penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di serta Leslar Lovers Dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk Mengabarkan kabar terbaru Seputar Lesti picura dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Bersahabat tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan Kabar terbaru terupdate dan Terhanya seputar Leslar Tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun Kalian berada untuk menyewali perjumpaan Kita di pagi hari ini Dan kita ke kabar pertama para sahabat ya. di sini kita mendapatkan Kabar bahwa vlog Rizky Bilar yang tentunya di take sudah di up kembali para sahabat ya, kita cus aja kita bantu tentunya trending kan para sahabat, ya untuk video abang Bini yang tentunya ketika reaction video Gilang Dirga yang udah bikin calon Bini Rizky Bilar nangis nih para sahabat ya, ini keren banget tentunya kita gas kembali mudah-mudahan bisa booming dan trending untuk video abang Rizky Bilar amin, ya roban, alamin Postingan tersebutlah post oleh akun Instagram Sendal Putih Underscore Bilar, persahabat ya. Di situ ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Vlognya Kakak di up lagi, yang mau nonton ulang yuk, yuk katanya ya, tuh sahabat ya, yang mau nonton ulang tinggal mampir aja persahabatnya di channel YouTube-nya Abang Bilar yang sudah di up kembali video yang sudah di tag kemarin, persahabat ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kesuksesan terus buat idola kesayangan kita. Khabar selanjutnya juga, persahabat ya, tentunya Bang Imin akan menginfokan kembali dan mengingatkan bahwa jangan sampai lupa ya, untuk hari Rabu malam Kamis tentunya ada konser Semarak Indosiar malam takbiran, persahabat ya, yang akan tentunya memberikan kejutan spesial bahagia. Lesi Kejora akan tampil dalam acara tersebut, persahabat ya, tentunya jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan menyaksikan konser Semarak Indosiar malam takbirah mersahabat ya wow tentunya idola kita tampil nih persabat ya mudah-mudahan tentunya bisa tampil bareng bersama Rizky Bilar mudah-mudahan saja ada momen-momen spesial bahagia yang kita dapatkan persabat ya selalu kita doakan selalu kita support selalu kita dukung buat idola kesayangan kita lesti dan Rizky Bilar jadi kita mendapatkan info langsung dari Bu Harsiwi persabat ya yang tentunya menginfokan langsung resmi nih hari Rabu malam Kamis akan tentunya hadir acara konser semerak Indosiar malam takbiran dan untuk selanjutnya bersahabat kita lihat juga ada momen spesial banget ya tentunya kita lihat di sini ada sebuah unggahan video pendek dari Bang Bobi ya tentunya Bang Bobi lagi menjadi security katanya nyaduh. Kita salvok banget sama mobil hitam Alphard sahabat ya. Tak lain itu adalah mobil si cantik Dedelesti nih. Ternyata semalam keluarga Leslat kayaknya ada di rumah Dedek para sahabat ya. Ada Bang Bumi, tentunya Rizky Billar juga hadir di situ para sahabat. Aduh, makin penasaran nih belum mendapatkan cidukan vitamin sesungguhnya para sahabat ya. mudah-mudahan saja kita mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita. Postingan sebut lagi unggah oleh akun Instagram Lelslar fans ya, yang mana tentunya ada sebuah kalimat caption juga dikatakan kayak tahu itu mobil siapa ah diem aja katanya. <gifat> Pastinya mobil si cantik gini lesi para sahabat ya. Banyak sekali komentar nih, banyak sekali respon juga dari para fans. Yakni dari akun Instagram Lina Marlina yang berkomentar itu bukannya emang di rumah Dedek ya? katanya ya ada juga komentar lain dari akun Instagram Ayu Anarkasuci02 disitu mengatakan dalam kolom komentar Bang Bomi nanti ditunggu cidukannya kita pingin vitamin katanya ya wow tentunya para fans nunggu banget cidukan vitamin dari Lesti dan Rizky Billar ya mudah-mudahan kita mendapatkan tentunya kebahagiaan dari idola kesayangan kita dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah tentunya Uga spesial bahagia buat kita semua yang mana satunya ketika live Instagram dari teh Indi ya bersama kawan terdekatnya teh Indi ini menyampaikan yang mana tentunya teh Indi lagi di rumah Dede Lesti dan di rumah Dede Lesti lagi banyak orang dan banyak tamu kata teh ini pas sempat ya melainkan tentunya ada Rizky Bilar, aduh tentunya memang luar biasa banget ya para fans tentunya kita mendapatkan cidukan vitamin dari teh ini Walaupun tentunya belum terposting Belum terunggah foto cute nya bar sahabat, ya. Yang penting kita mendapatkan Kebahagiaan bahwa Lesti dan Rizky Bilar barengan semalam ya Mudah-mudahan saja Tentunya postingan foto cute di up nih Tentunya foto cute dari Idola kesayangan kita Postingan sebut juga Tentunya banyak sekali dibanjiri komentar Dan respon dari para fans Yang dari akun Rehan aku yang berkomentar book berdua keluarga katanya ya ada juga tentunya komentar lain dari antun cinya ramai berkomentar Tuh kan bener mereka lagi rapat Aduh para sahabat ya Sayang banget tapi belum kita mendapatkan Cidukan vitamin bahagianya tentunya ya. tunggu, tunggu saja Mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin Q Yang sesungguhnya dari idola kesayangan kita Selanjutnya juga nih para sahabat, semalam Leslie Kejora dan risiko bilar Mendapatkan hadiah dari kita bisa Para sahabat, ya tentunya ini ada untuk Lesti dan Rizky Bilar. Apa sahabat, ya, ada KTV nih, KTV Leslar, dan juga kita salah fokus banget. Kepada isi dompet ya, Pak, di situ ada foto Lesti Bilar. Nih, aduh, melihat begini aja, kita sudah dibuat bahagia. Apa ya. mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan juga buat idola kesayangan kita. Kita lihat ke unggahan selisih selanjutnya, Pak sahabat ya. Ini adalah KTV Leslar, ya tentunya kartu tanda pahlawan orang baik Indonesia masya Allah tentunya memang Lesti dan Sili Bilar adalah orang baik yang selalu menebar kebaikan masabatnya ini adalah satu contoh bahwa Lesti dan Bilar mendapatkan kartu tanda pahlawan orang baik Indonesia ini keren banget suatu kebanggaan buat kita semua mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi buat kita semua amin ya robbal alamin Mudah-mudahan tentunya anak baik ini selalu dilindungi para sahabat ya dari orang-orang yang tentunya selalu iri, selalu menyer kepada hubungan lestida rezeki Rizky Jelar. Kita masih menunggu kejutan barunya para sahabat, mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin sesungguhnya dari idola kesayangan kita. Ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar bahwa ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.